Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat sore kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa persahabat untuk mendukung ya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik kabar terbaru dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya menemani santai sore kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi terbaru dan pasnya vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Bilar Ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial ya siapa nih yang setuju bahwa papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora ini mirip banget ya Kalau diperhatikan Pasti warga Konoha setuju banget nih Perhatikan dan disimak baik-baik ya Wajah dari papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora ini Terlihat sangat mirip sekali ya Apa ini mungkin definisi jodoh yang sesungguhnya Masya Allah Dan di postingan ini pun persahabat tentu Banyak sekali tanggapan, komentar, dan respon yang diberikan Salah satunya di sini ada akun Momzifah Ikut menanggapi persahabat Niatnya dari zaman muda dulu pengen istrinya berhijab Dan Masya Allah Doanya diijabah sama Allah Sayang banget Allah sama kamu Papanya El, Rizky Bilar Setiap doa-doamu Allah ijabah Karena itu bentuk doa yang tulus Dari dalam hati Bilar yang diminta sama Allah Semoga bisa jadi pria dan papa yang amanah Untuk keluarga kecil kamu ya pak Papanya Abang El, Rizky Bilar Ya Allah, Amin Masya Allah banget ya doa nih dari sahabat Leslar mudah-mudahan doa baiknya diijabah Dan Papa Bilar menjadi imam yang baik Pastinya untuk keluarga kecilnya Amin Dan persahabat kita simak juga Di postingan Bang Adi Sky Persahabat ya masih di belum bisa move on ya Dengan postingan Bang Adi Sky Saat mengunggah postingan foto Kebersamaan dengan bestie bestinya Ada pasangan Leslar, ada Haris juga Masya Allah banget ya Alhamdulillah mereka sudah mempunyai pasangan akhirnya luar biasa dan selalu bikin salah dengan penampilannya bunda lesti duduk aja seperti bopo jabat wow gayanya luar biasa elegan persahabat ya dan di sini juga ada kalimat komentar yang diberikan dari bopak Castello yang ikut menanggapi. Bang Bopak mengatakan semoga selalu sama wak katanya tuh amin mudah-mudahan persahabatnya sakinah mawadah mawadah Terus untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Langsung gercep juga Bang Adiskai menjawab siap 86 katanya tuh ya Masya Allah kita bangga kita bahagia sekali melihat pertemanan ini Mudah-mudahan pertemanan mereka selalu terjalin dengan baik dan selalu terjaga silaturahmi mereka dan Kobas juga nih, para sahabat ya, sebelumnya menuliskan sebuah kalimat komentar. Trio Gesrek Jaya selalu katanya tuh Amin. Doa baik juga dari Kobas dan langsung juga nih, para sahabat ya. Banyak sekali jawaban dari para sahabat. Salah satunya dari Muna Tiga Dinanta mengatakan, Kobas undang mereka lagi kok, kangen keseruan mereka seperti dulu. Apalagi udah ada pawang masing-masing, wah masya Allah banget ya, doakan saja. Mudah-mudahan. Trio bisa kembali diundang di acaranya Kobas pasti bakal seru banget ya Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan segala urusan idola kesayangan kita Kemudian persahabat kita mampir ke postingan Leslar Akun Entertainment Di laman akun Instagram Entertainment ini mengunggah info nih persahabat ya Vlog Leslar saat Papa sidak Sida ke kantor Prestige dan tentunya kantor Leslar Metaverse yang baru Wow ini sih keren banget ya dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dari sahabat Lesnar yang meminta vlog terbaru karena dua hari kekeringan vitamin di channel YouTube-nya Lesnar Entertainment. Kita simak bersahabat ya, salah satunya dari Ella Melawati mengatakan, Duh, sayang banget, Min, LA baru aja viewers-nya meningkat, sekarang udah mulai ngelag lagi. anyep lagi dua hari gak ada vlog, satu hari ada, sekarang dua hari lagi kosong, semangat yuk, semangat ngeditnya saya berarti dikasih semangat untuk editor ya mudah-mudahan tentunya cepat di vlog-vlog terbaru dan pastinya selalu dukungan semakin banyak dari fans-fans sejati yang menunggu vlog-vlog terbaru dari Lesnar Entertainment dan kita simak juga nih mas ya, memang banyak sekali yang menginginkan vlog terbaru karena dua hari kekeringan banget ya vitamin dari channel YouTube-nya Lesnar Entertainment ini dan kita lihat para sahabat ya komentar berikutnya Dari Arunga Rimbi mengatakan Min kenapa belum ada vlog 23 atau 24 sih cukup mereka makan malam romantis berdua ambil mengenang masa-masa mereka PDKT itu udah bikin aku bahagia kata itu ya Doakan saya terbaik ya Mungkin lagi direvisi mungkin lagi ada perbaikan Doakan saja mudah-mudahan secepatnya bisa ada vlog terbaru yang kita dapatkan dan selanjutnya, persahabat kita juga Keunggahan IGS-nya Papa Bilar Satu jam yang lalu Ini menginfokan bahwa ada Live Online Fresh Conference MS Glow Forman Para sahabat, ya dengan Racing Team MotoGV Dan ada sebuah ucapan juga nih Untuk Juragan 99 Dari Papa Bilar Sukses Mas Broku Juragan 99 Wow, Masya Allah banget ya Gas ke nih Hari ini, para di ya, jam setengah 5 Sore ini sudah live bersahabat ya online press conference mudah-mudahan terus sukses lancar terus untuk MS Glow mudah-mudahan Papa Bilar selalu bisa menjadi brand ambasador -nya. amin berikutnya bersahabat vitamin bahagia ini cukup membuat kita semakin happy Perhatikan yang sudah menantikan Abang Fatih akhirnya muncul juga diunggah langsung oleh Papa Bilar Wow, selamat 5 bulan ya untuk Abang Fatih Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh Amin Ini persahabatnya ya vitamin Menggantikan dua hari kekosongan Leslar Entertainment ya Doakan selain terbaik Mudah-mudahan ada kejutan spesial selalu setiap hari yang kita dapatkan dari idola kita dan tim Leslar Entertainment Jangan kemana-mana, para sahabat tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan vitamin bahagia selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.